Waktu seperti pasir dalam jam pasir, setengah bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Di ujung utara wilayah Dimen adalah tanah terlantar tempat angin kencang bertiup Sejak domain yang rusak itu hilang, wilayah ini sekali lagi mendapatkan kembali atmosfer sepi sebelumnya. Adegan yang ramai dari beberapa bulan sebelumnya tidak terlihat. Angin menderu, badai besar seperti ular sakti raksasa yang menghancurkan tanah ini. Di bawah kekuatan mengamuk seperti itu. Bahkan ruang itu sendiri secara bertahap mulai berputar dan membelok. Tidak ada yang tahu berapa lama kehancuran seperti itu berlanjut. Tiba-tiba, ruang perlahan mulai membelah di bagian terdalam dari daerah terlantar. Saat itu perlahan membelah terbuka. Aura tak terbatas yang tidak bisa dijelaskan tiba-tiba tersapu. Saat aura tak terbatas menyebar, dua sosok perlahan-lahan keluar dari ruang yang sekarang rusak dan muncul di tanah terlantar. Kami akhirnya keluar, keduanya yang berjalan keluar memandangi pemandangan yang akrab di hadapan mereka. Senyum dibebaskan dari beban besar muncul di wajah mereka. Meskipun lingkungan di sini mengerikan, itu memberi mereka perasaan yang sangat intim. Keduanya secara alami Lindung dan Kunling, yang telah menerima warisan Devoring Master. Setelah hampir tiga bulan, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan proses pewarisan dan meninggalkan samudera reinkarnasi. Pada saat ini, duo ini telah sepenuhnya menarik aura mereka dan memberikan kehadiran yang sederhana dan sederhana. Hanya orang-orang yang lebih peka yang dapat merasakan ketajaman menakjubkan yang tersembunyi di bawah penampilan polos itu. Dalam tiga bulan yang singkat, transformasi yang dialami duo ini praktis mirip dengan kupu-kupu yang muncul dari kepompongnya. Lindong mendorong lengannya dan menarik napas dalam-dalam di udara yang sedingin es. Meskipun baru tiga bulan, dia merasa seolah-olah dilahirkan kembali. Saat ini dia bisa merasakan kekuatan Yuan yang luas dan tak berujung dalam tubuhnya. Levelnya sudah benar-benar menembus tahap kematian mendalam dan maju ke tahap samsara. Yang paling penting, dia bukan praktisi panggung samsara biasa, tetapi orang yang telah menyentuh reinkarnasi. Dalam warisan Devouring Master tidak hanya kultivasi seluruh hidupnya, tetapi yang paling penting, Pemahamannya tentang reinkarnasi, meskipun lindung saat ini tidak dapat sepenuhnya memahaminya, itu sudah cukup untuk memberinya permulaan dibandingkan dengan orang lain di tahap samsara. Sehubungan dengan pemahaman reinkarnasi, lindung percaya bahwa bahkan tetua besar Zuli dan Liu Qing tidak bisa lagi dibandingkan dengan dirinya sendiri. Lindung sekarang benar-benar di antara jajaran ahli puncak dunia. Dengan mengandalkan kekuatan panggung Samsara yang telah menyentuh reinkarnasi, simbol Grandmaster Mental Energi awalnya, dua simbol leluhur besar di tubuhnya dan banyak objek ilahi. Lindong percaya bahwa akan sulit bahkan untuk ahli tahap reinkarnasi sejati untuk terluka. Dia. Tinju Lindong mengepal erat sementara hatinya tampak melonjak. Panggung Samsara, dia akhirnya mencapai dunia yang dulunya tak terjangkau ini. Untuk ini, dia telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun. Dan untungnya, upayanya akhirnya dibalas. Miss Kunling, aku berencana untuk kembali ke Istana Empat Titans. Bagaimana dengan kamu? Lindong memiringkan kepalanya dan menatap wanita berambut perak saat dia dengan lembut tersenyum dan berkata. Kunling ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum menjawab. Aku kembali ke suku Kunpeng. Aku telah menerima warisan leluhur dan perlu memberi tahu mereka. 2. Karena memang begitu, mari kita berpisah di sini. Aku berhutang budi kepada kamu untuk perlindungan kamu dalam proses pewarisan. Jika kamu ada gunanya bagi aku di masa depan, aku akan mempertaruhkan hidup aku untuk membayar hutang ini. Lindong menangkupkan tinjunya dan dengan sungguh-sungguh menyatakan, dia sudah lupa berapa kali dia menyikat terhadap kematian saat menerima warisan guru yang melahap. Hanya dengan perlindungan Kun Ling, dia berhasil menyelesaikan proses. Setelah mendengar ini, mata indah Kunling sedikit terkulai seolah-olah dia sedikit tidak bahagia. Namun, dia sangat cepat tersenyum dan mengangguk. Dengan lambaian tangan seperti jadel, cahaya hitam melintas dan berubah menjadi bayangan menggenggam pisau hitam panjang. Itu adalah mayat langit Devoring yang sangat kuat yang telah menjaga istana Devoring ilahi saat itu. Kamu harus mengenali ini kan? Kata Kunling. The Sky Devouring Course. Aku tidak pernah menyangka bahwa itu telah mendarat di tangan kamu. Lindung mengangguk sementara dia mengukur Sky Devouring Course. Dia secara pribadi mengalami betapa hebatnya itu. Ini adalah mayat langit devouring terakhir yang diciptakan oleh leluhur. Itu menjadi sangat kuat karena menyerap kekuatan leluhur. Ling samar-samar tersenyum sebelum melanjutkan. Aku memberikannya padamu. Kamu harus lebih membutuhkannya daripada aku. Petik 2, memberikannya padaku. Lindong terkejut, kamu harus kembali ke wilayah Suan Timur. Kamu memiliki pembalasan untuk dipenuhi di sana, dan darah pasti akan turun saat kamu kembali. Dengan itu, kamu akan jauh lebih aman. Kata Kunling, bagaimana kamu tahu tentang masalah aku di wilayah Suan Timur? Wajah Lindong penuh keheranan. Kamu sudah lupa, energi mental kita telah menyatu bersama dalam proses pewarisan. Jadi. Aku melihat sekilas masa lalumu. Kunling berkedip dan berkata dengan cara yang licik. Wajah lindung memerah. Bukankah itu berarti bahwa Kunling telah mengintip semua rahasianya? Aku biasanya tinggal di dalam suku dan tidak mungkin menghadapi masalah. Oleh karena itu, kamu membutuhkan korps devoring langit ini lebih dari aku. Aku percaya bahwa pria hebat seperti kamu tidak akan menolak. Bukan. Kata Kunling. Terima kasih. Nona Kunling. Bibir Lindung bergerak, tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas. Meskipun semuanya sangat berbeda sekarang, Gerbang Yuan juga tampaknya sedikit aneh. Jika tebakannya tidak salah, Gerbang Yuan terhubung ke Yimo. Jika dia berniat untuk kembali ke wilayah Suan Timur untuk membalas dendam, memiliki sedikit lebih banyak kekuatan di tangannya pasti akan menjadi asuransi yang lebih besar. Kami setelah semua mengatasi cobaan dan kesengsaraan bersama, Haruskah kamu benar-benar memanggil aku dengan cara yang begitu jauh? Kuning melirik Lindong dan berkata dengan lembut, "Lindong, tertegun!" Setelah ragu-ragu, dia tersenyum dan menjawab, "Kalau begitu, aku harus berdoa agar kamu tidak tersinggung ketika aku memanggilmu." Wajah cantik Kuning sedikit memerah, sikap awalnya yang keren dan elegan kini hilang. Bibir merahnya bergerak ketika dia berkata, "Kalau begitu, aku akan pergi dulu." Kuharap. Kita masih bisa bertemu di masa depan. Kata-katanya memudar, dan dia tidak berlama-lama lagi. Dengan lambaian tangan seperti jadel, ruang di sekelilingnya berubah. Segera setelah itu, dia melangkah ke ruang terdistorsi. Namun, ujung tajam telinganya yang indah tampak agak merah ketika dia masuk. Lindong tampak kecewa dan frustrasi ketika dia menatap ruang yang terdistorsi. Lama kemudian dia menggelengkan kepalanya dan menekan perasaan di hatinya. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menyimpan sky devoring course. Sudah waktunya untuk pergi. Dia melihat sekali lagi pada kedalaman gurun sebelum tertawa terbahak-bahak ke langit. Sosoknya bergerak dan langsung berubah menjadi kilatan cahaya yang menyerang badai angin yang sangat mengamuk dengan cara yang sangat biadab. Kali ini, Badai angin yang kuat yang pernah menyebabkan Lindong banyak kesengsaraan sekarang tidak sedikit pun menjadi hambatan baginya. Dia memotong mereka seperti pisau panas melalui mentega dan dalam belasan menit, dia muncul di luar daerah kritis. Setelah mendapatkan sikapnya, sosoknya sekali lagi menghilang. Setelah Lindong meninggalkan wilayah utara yang ekstrim, dia tanpa lelah melakukan perjalanan menuju wilayah perang bis. Saat kekuatannya melonjak. Kecepatannya secara alami tak tertandingi sebelumnya. Dengan demikian, setelah setengah hari pemandangan, dia sudah mencapai perbatasan wilayah Perang Bis. Selanjutnya, Deep Lightning Mountain memasuki pandangannya belasan menit kemudian. Kami dengan hormat menyambut pemimpin besar ini. Lindong tidak menyembunyikan kehadirannya ketika dia memasuki gunung Deep Lightning. Oleh karena itu, gangguan seperti itu segera terdeteksi oleh banyak ahli empat Titans Palace. Gelombang suara tiupan angin yang terdengar bisa terdengar ketika banyak sosok muncul dalam sekejap, sebelum mereka dengan hormat menyapa secara serempak. Lindong muncul dari langit dan menatap para ahli istana empat titans ini sambil tersenyum sedikit dan mengangguk. Segera setelah itu, dia mengangkat pandangannya dan melihat sosok Little Marten dan yang lainnya di depan aula besar di gunung utama. Segera, sosoknya bergerak dan dia muncul di depan aula besar. Selamat pemimpin yang hebat, The Heaven Dragon Demon Commander, Golden Ape Demon Commander dan sisanya terkejut ketika mereka melihat Lindung muncul. Mereka bisa merasakan tekanan yang mencengangkan dari tubuh Lindung saat ini karena mereka dengan cepat menyambutnya dengan hormat dan menyambutnya. Sepertinya semua orang mendapat manfaat saat ini. Tatapan Lindung berbalik, melihat riak reinkarnasi yang samar dari Komandan Iblis Naga Langit dan tubuh-tubuh lainnya. Jelaslah. Hadiah yang diberikan kepada mereka oleh guru yang memuridkan telah sangat bermanfaat bagi mereka. The Heaven Dragon, demon commander, dan yang lainnya tertawa. Sukacita di dalam mata mereka tidak bisa disembunyikan. Akhirnya, kamu kembali. Mata Little Martin juga berhenti di tubuh Lindong. Segera setelah itu, dia tertawa dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari warisan guru yang melahap, dari apa yang aku lihat." Hanya kultivasi Yuan Power kamu saja tidak lebih lemah dari aku. Petik 2, Lindong terkekeh. Dia melirik Little Marten dan juga kagum. Riak reinkarnasi dari tubuh Little Marten saat ini beberapa kali lebih besar daripada Komandan Iblis Naga Langit dan yang lainnya. Level seperti itu sudah sebanding dengan sesepuh besar sebelumnya Zuli. Di mana Little Flame, pandangan Lindong menyapu tetapi tidak dapat menemukan sosok Little Flame. Dia pergi ke budidaya pengasingan sejak dia kembali dan sekarang menyerang tahap samsara. Seharusnya soal waktu, Little Martin menjelaskan. Lindung sedikit mengangguk, merasa agak bersyukur. Ketiga saudara itu tanpa sadar telah tumbuh begitu banyak. Benar, ada kabar baik dan kabar buruk dari wilayah Swan timur. Ekspresi serius melintas di mata Little Martin saat dia menatap Lindung dan berkata dengan suara lembut. Saat kata-kata Little Martin terdengar, Komandan Iblis Naga Langit dan yang lainnya menyaksikan senyum di wajah Lindong perlahan-lahan surut. Sebagai gantinya, ada kesunyian yang mengerikan. Berita buruknya adalah bahwa Yuan Get memulai perang. Martin kecil perlahan berkata, selain gerbang Yuan, hanya dua dari tujuh sekte super wilayah Suan Timur yang tersisa. Ledakan, niat membunuh yang menghancurkan langit meledak dari tubuh Lindong seperti badai. Dengan paksa merobek awan di langit. Suhu seluruh Deep Lightning Mountain berangsur-angsur turun saat tak terhitung banyaknya ahli empat Titan Speles mengangkat pandangan mereka dan melihat ke arah aula besar. Dua yang tersisa, suara lindung agak kasar dan menyeramkan. Niat membunuh di dalam matanya secara bertahap menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi kegilaan. Berita baiknya adalah bahwa dua sekte super yang tersisa adalah Dao Sek dan Nine Heaven Supreme Purity Palace. Namun, Situasi mereka tidak terlalu menggembirakan Petik 2, Lindong mengangguk diam-diam. Dia menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam, sebelum perlahan mengangkat kepalanya. Lama kemudian, suara pelan dan pelan itu bergema. Kumpulkan pasukan dan atur formasi teleportasi spasial. Kami akan kembali bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1182, Pengiriman Pasukan Perintah Lindong disebarluaskan, seperti mesin perang. Istana Empat Titans dengan cepat mulai beroperasi. Tak terhitung ahli berkumpul di Deep Lightning Mountain menunggu pesanan pengiriman mereka. Di puncak dalam Deep Lightning Mountain, Lindung menatap langit yang jauh di mana lebih dari seribu angka melayang. Benang cahaya keluar dari tangan mereka dan secara bertahap berubah menjadi siluet formasi besar di langit. Karena jarak yang sangat jauh antara wilayah Iblis dan wilayah Swan timur, dan fakta bahwa Lindung memimpin sejumlah besar pasukan, formasi teleportasi spasial sangat luas. Meskipun ada banyak ahli seperti Awan di Langit yang merupakan bagian dari Istana Empat Titans, masih diperlukan beberapa hari untuk membangun formasi seperti itu. Pemimpin Besar Dengan kami menciptakan gangguan besar dalam membuat persiapan untuk memasuki wilayah Swan timur. Apakah itu akan membuat orang-orang dari empat wilayah suan besar tidak senang? Komandan Naga Iblis Langit tiba-tiba berkata dari belakang Lindong. wilayah Iblis dan empat wilayah suan besar tidak memiliki hubungan yang harmonis. Itu baik-baik saja bagi orang-orang dari wilayah Iblis untuk pergi dari waktu ke waktu. Tetapi dengan eksodus yang begitu besar, itu pasti akan menjadi agak merepotkan jika itu menarik perlawanan gabungan dari faksi dari empat wilayah besar suan. Meskipun kekuatan satu wilayah Suan Timur tidak bisa dibandingkan dengan wilayah Iblis, kekuatan gabungan dari empat wilayah Suan Besar tidak bisa diremehkan. Karena wilayah Suan Timur sudah dalam kekacauan besar, mereka tidak akan lagi bisa menyatukan diri. Martin kecil menggelengkan kepalanya dan berkata, Namun, kami praktis telah memobilisasi semua orang saat ini, menyebabkan pasukan di markas menjadi sangat berkurang. Jika faksi lain mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Komandan Iblis Kerak Emas juga membuka mulut untuk berbicara. Aku sudah memberi tahu suku Naga dan suku Marten Celestial Demon. Setelah kita pergi, mereka akan mengirim para ahli untuk membantu mempertahankan Fort Titan Kata Lindung dengan sikap acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata ini, Komandan Iblis Naga Langit dan yang lainnya menganggukkan kepala dengan lega. Dengan bantuan suku Naga dan Celestial Dimen Marten, kemungkinan tidak ada faksi di wilayah Dimen yang berani menyerbu istana empat Titans. Haha. Adik laki-laki Lindong, Fort Titans Peles kamu begitu hidup hari ini. Tidak lama setelah kata-kata Lindong memudar, sedikit distorsi muncul di langit yang jauh. Segera setelah itu, dua sosok terbang, berkedip ketika mereka muncul di depan Lindong dan yang lainnya. Tetua pertama Zuli kakak Liu King, petik dua, Lin Dong segera terkejut melihat pasangan ini. Dia buru-buru menyambut mereka, tersenyum ketika dia bertanya, kenapa kalian berdua datang? Setelah mendengar bahwa kamu berniat untuk kembali ke wilayah Suan Timur, pemimpin suku mengirim aku untuk mengikuti kamu ke wilayah Suan Timur. Tetua pertama Zuli tertawa dan berkata, selain itu, Ah Diaw pernah terluka oleh gerbang Yuan itu. Kita tidak mungkin bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sudah bertahun-tahun sejak aku berkelahi dengan anak-anak kecil itu. Aku akan pastikan untuk menghibur mereka dengan benar saat ini. Petik 2. Kamu adalah tetua hukuman suku naga kami. Jadi suku naga kami secara alami akan membantumu. Liu Qing juga mengangguk dan menyatakan. Lindong agak terharu ketika mendengar ini. Tetua pertama Zuli dan Liu Qing adalah pakar puncak yang telah menyentuh reinkarnasi. Bantuan ini sangat luar biasa. Suku naga dan Celestial Demon Martin suku jelas dimaksudkan untuk mengambil kesempatan untuk membantunya. Terima kasih tidak diperlukan untuk bantuan luar biasa. Lindong akan mengingat ini. Lindong menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pertempuran hebat tidak dapat dihindari ketika mereka kembali ke wilayah Suan Timur. Oleh karena itu, semakin kuat pasukannya, semakin nyaman Lindong akan. Tiga tahun lalu, ketiga bersaudara itu terpaksa melarikan diri dari wilayah Suan Timur seperti anjing. Kali ini, dia akan memastikan untuk membayar semua hutang ini. Tetua Zuli tersenyum ketika dia melambaikan tangannya. Tatapannya agak aneh saat menyapu tubuh Lindong. Sepertinya saudara Lindong telah mendapat banyak manfaat. Seperti yang diharapkan dari warisan Devoring Master. Itu telah memungkinkan kamu untuk secara langsung melompat melewati tahap kematian mendalam yang sempurna dan maju ke tahap samsara. Petik 2, Hehe, sama denganmu. Lin Dong tertawa kecil dan berkata, mengingat kekuatannya saat ini, ia secara alami dapat mengetahui bahwa reinkarnasi beriak dari dalam tubuh Zuli dan Liu Qing menjadi semakin kuat. Mereka mungkin hanya kekurangan satu langkah. Setelah mengambil langkah terakhir itu, mereka benar-benar akan maju ke tahap reinkarnasi. Ini jelas dianugerahkan kepada mereka oleh guru yang memuramkan. Lindung mengangkat kepalanya dan menatap formasi teleportasi spasial yang sangat besar di langit yang jauh. Tangannya perlahan mengepal ketika perasaan yang tak terlukiskan melonjak dalam hatinya. Tanpa sadar, dia telah meninggalkan wilayah Suan Timur selama hampir tiga tahun. Ketika dia pergi... Dia hanyalah orang lemah yang bahkan belum mencapai tahap kehidupan yang sangat besar. Namun sekarang, dia memiliki bawahan sekuat awan di langit, dan benar-benar telah naik ke puncak dunia ini. Sudah tiga tahun, namun perbedaan ini mirip dengan lumpur di tanah dan awan di langit. Aku bertanya-tanya bagaimana kinerja Grid desolate tablet. Aku sudah melebihi janji dua tahun kita sejak saat itu. Lindong menghela nafas dengan lembut. Dia telah berjanji tablet desolate besar untuk kembali ke wilayah Suan Timur dan menghilangkan Raja Imo tersegel dalam waktu dua tahun. Namun, waktu yang dijanjikan sekarang telah lama berlalu, menyebabkan dia merasa khawatir dan bersalah. Namun, ia memiliki terlalu banyak beban untuk ditanggung. Adegan menyedihkan melarikan diri dari saat itu adalah sesuatu yang dia tidak ingin mengalami kedua kalinya. Jangan khawatir. Meskipun segalanya tidak terlihat bagus untuk Grid desolate tablet Itu belum sepenuhnya dikorosi oleh De Vilki Suara yang tiba-tiba terdengar pada saat ini Bagaimana kamu tahu? Lindong terkejut Baik itu dan aku diciptakan oleh tuan yang sama Aku nomor dua di tingkatan objek ilahi Sementara itu nomor tiga Tidak ada yang aneh dengan bisa merasakan hal-hal tertentu Petik dua Yang dengan malas berkata Lagi pula Apakah kamu sudah lupa? Masih ada pacar kecilmu di Daosek. Dia harus perlahan-lahan bangkit dan secara bertahap memulihkan kekuatan Ice Master. Orang lain mungkin tidak dapat merasakan tablet grid desolate, tetapi dia bisa. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak akan malas menonton grid desolate tablet dikorosi oleh Devilki. Salah satu yang ditekan tablet grid desolate kemungkinan bukan Raja Imo biasakan. Lindong tiba-tiba bertanya dengan lembut, "Dia belum tahu banyak tentang Imo sebelumnya. Pada saat itu, setiap Imo adalah eksistensi yang tak tertandingi di matanya. Namun, ketika kekuatannya meningkat, bahkan raja-raja Imo yang dulu membuatnya kewalahan dengan ketakutan, sekarang tidak lagi memberinya ketakutan. Karena itu, ketika dia memikirkannya lagi, dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang keliru." Grid Desolate Tablet adalah item yang kuat yang nomor 3 di Divine Object Rankings. Bagaimana mungkin Raja Imo biasa mampu menginvasi itu? Setelah semua, bahkan tempat ke-10 Istana Ilahi Misterius hanya berkarat karena telah menyegel banyak Raja Imo The Grid Desolate Tablet tidak boleh kalah dengan misterius Divine Palace, kan? Iya nih, yang mengangguk sembari mendesah pelan. Raja level Imo juga bisa diklasifikasikan berdasarkan kekuatan mereka. Dari sudut pandang tertentu, Raja Yimo biasa hanya bisa disebut Raja Palsu. Petik 2, Raja Raja Palsu, alis lindung berkerut samar. Jelaslah bahwa orang normal tidak akan pernah mendengar klasifikasi seperti itu. Iya nih, Raja yang sebenarnya mirip dengan Raja Kursi ke-10 dalam kekuatan. Petik 2, Yan melanjutkan. Orang yang dimeteraikan dan ditekan di bawah grid desolate tablet adalah Raja Sejati. Kekuatannya sebanding dengan ahli puncak yang telah melewati dua kesengsaraan reinkarnasi. Petik 2. Dua kesengsaraan reinkarnasi. Mata Lindung mengeras. Tidak heran itu mampu merusak tablet desolate besar sedemikian rupa. Ternyata level Raja Yimos tidak sesederhana itu. Sepertinya aku harus cepat berurusan dengan orang itu ketika kita kembali ke wilayah Suan Timur. Kata Lindung dengan lembut. Jika Raja Imo dengan kekuatan seperti itu dilepaskan. Kemungkinan besar itu akan menjadi bencana. Iya nih, dengan kekuatanmu saat ini dan kekuatan dari dua simbol leluhur, membunuh Raja Imo sejati yang tersegel tidak akan mustahil. Jawab Yan. Lindong mengangguk. Segera setelah itu, dia dengan lembut menghela napas sambil bergumam. Sekarang, kita akan menunggu formasi selesai dan api kecil selesai. Di bawah upaya gabungan dari banyak ahli Fortitans Palace. Formasi teleportasi spasial yang sangat besar berhasil dibangun lima hari kemudian. Undulasi spasial yang dihasilkannya dapat dirasakan dengan jelas bahkan ribuan mil jauhnya. Pada hari ketiga setelah pembentukan teleportasi spasial selesai, beberapa aktivitas akhirnya muncul di pegunungan di belakang Istana Empat Titans. Gunung-gunung berguncang keras ketika cahaya hitam dan putih yang tampaknya menutupi langit melonjak dari salah satu gunung ke langit seperti gelombang. Selanjutnya, itu berubah menjadi harimau hitam dan putih Titanic cahaya yang beberapa puluh ribu kaki di langit di bawah pengawasan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Hitam dan putih berganti-ganti pada macan cahaya ketika berbaring di sana, sementara aura kuno dan mengagumkan menyebar keluar. Segera, para ahli yang memiliki garis keturunan klan harimau dalam radius sepuluh ribu kaki tidak bisa menahan diri dan dipaksa berlutut oleh aura ini. Mengaung Macan cahaya hitam putih meraung ke langit, raungan mengguncang hutan gunung, dan kekuatan Yuan di daerah itu dengan panik berkumpul pada saat ini. Bang, puncak gunung akhirnya tidak mampu menahan kekuatan yang kuat. Dengan ledakan terakhir, itu benar-benar meledak, batuan yang hancur memenuhi langit, dan sosok cahaya hitam putih dengan cepat naik ke langit. Mengaung, raungan harimau membawa undulasi yang sangat mencengangkan saat bergema di kejauhan. Harimau cahaya hitam putih Titanic di langit berubah menjadi sinar cahaya pada saat ini. Sebelum ditelan ke dalam tubuh sosok cahaya hitam putih itu. Cahaya hitam dan putih muncul dari sosok itu. Dari kejauhan, itu tampak seperti matahari hitam dan putih dengan kekuatan yang mengerikan. Apakah dia berhasil? Lindung menatap sosok cahaya hitam putih sementara senyum dibebaskan dari beban besar muncul di wajahnya. Sepertinya garis keturunan Darkness Saint Tiger telah berhasil disempurnakan oleh Little Flame. Yang terakhir telah meminjam kekuatan ini untuk benar-benar maju ke tahap samsara. Kakak laki-laki, sebuah suara yang kuat bergema di langit ketika sosok cahaya dengan cepat terbang. Seperti menara logam, itu mendarat di sisi Lindong Ketika kakinya menyentuh tanah, seluruh pegunungan dengan keras bergetar sejenak. Baik, Lindong menepuk pundak Little Flame. Segera setelah itu, dia samar-samar tersenyum dan menunjuk pada formasi teleportasi spasial yang sangat besar di langit di belakang mereka ketika dia dengan lembut berkata Tahu apa yang akan kita lakukan Ya, Little Flame menatap formasi teleportasi spasial ketika Nadi yang tampak menyeramkan segera merangkak keluar di matanya Segera setelah itu, dia menyeringai jahat dan menjawab Lindong berbalik dan melihat ke depan di mana 8.000 pasukan Tiger Devouring diam-diam duduk di alun-alun. Ketika mereka bernapas, mereka tampak seperti harimau raksasa. Di belakang lindung ada marten kecil, api kecil, sesepuh Zuli, Liu Qing dan yang lainnya. Sebanyak sembilan ahli super panggung samsara berdiri bahu-membahu. Ketertarikan mereka tampaknya memenuhi langit. Tatapan mereka terkunci pada tubuh lindung saat mereka menunggunya berbicara. Ayo pergi. Lindung mengangkat kepalanya dan menghirup udara panas yang berapi-api. Segera setelah itu, cahaya dingin meledak dari pupilnya yang pekat. Saat suaranya yang sedingin es memudar, dia sudah memimpin dan bergegas maju. Di belakangnya, Martin kecil dan yang lainnya mengikuti. Sementara 8.000 tentara Tiger Devouring yang kuat mengaum di langit. Seperti masa awan hitam, mereka berkerumun menuju pembentukan teleportasi spasial. Aktifkan formasi, suara dingin lindung terdengar, cahaya cemerlang dan mempesona meledak dari formasi teleportasi spasial yang besar pada saat ini dan meledak langsung ke awan. Dalam cahaya yang menyilaukan, ekspresi lindung acuh tak acuh sementara api tampak menari-nari di dalam mata hitam pekat itu. Anjing tua Yuan Get, apakah kamu masih ingat kata-kata yang aku katakan tiga tahun lalu? Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.